Selamat datang di channel kami di Almera Channel. Dukung terus Almera Channel dengan subscribe dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Sahabat Almera Channel. Dalam video kali ini Almera Channel coba memberikan tutorial bagaimana caranya. Mencari siaran Nin Media yang sebelumnya berada di satelit Cinasat 11, kini sudah berpindah ke satelit Asia Sat 9 dengan arah parabola menghadap ke timur di 1, 2, 2 derajat. Sahabat Almerah kali ini saya menggunakan receiver mereknya Tanaka karena receiver ini sangat simpel dan mudah sekali digunakan tekan tombol menu yang ada di remote dan di layar televisi kamu akan nampak seperti ini pilih menu instalasi untuk menambahkan satelit baru tekan tombol warna biru yang ada di remote Masukkan nama satelit baru di sini sesuai selera sahabat Almera tetapi saya akan membuat dengan nama Ninmedia setelah selesai tekan tombol enter lalu oke okay. masukkan derajatnya di 1 2, 2 tekan tombol warna kuning yang ada di remote untuk menyimpan contrang geser kursor kamu ke kanan untuk memilih LNB frekuensi di sini saya akan memilih frekuensi di universal 9750 10600 lalu tekan exit dan simpan Untuk menambahkan nilai transponder baru, tekan tombol warna kuning yang ada di remote. Tam tekan tombol warna hijau yang ada di remote Masukkan nilai frekuensinya 1, 2, 6, 5, 5 dengan simbol red 45.000 polaritas vertikal lalu tekan simpan. Baik, sudah tersimpan. Masuk ke menu instalasi kembali. Kita cek apakah sudah tersimpan Baik sudah tersimpan Tetapi belum mendapatkan sinyal Di sini sahabat harus Harus mengarahkan arah antena parabola kamu Ke Asia Sat 9 Yang berada di tim Baik sahabat Almerah Bagaimana cara tracking Kita lihat video selanjutnya kita akan mencoba untuk trekking di luar. Kita sudah berada di luar, kita akan menggunakan di sini dari Captain tapi jangan tapi jangan di prosecution ya. Dengan RND seperti ini. Sebelumnya kita menghadap ke barat akan kita pindahkan ke timur. Setelah kita mutar ke timur, kita menggunakan alat ini, subcreener ini. Oke, sahabat almera, kita masukkan dulu. Nanti kita goyang-goyangkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah sambil melihat di monitor. kita mencari media ke arah timur sampai sinyalnya terlihat di monitor seperti ini lakukan hal ini perlahan-lahan karena sinyal dari satelit kuben itu sangat sensitif sekali Setelah kita mendapatkan arah tanda-tanda sinyal seperti ini, akan muncul bersinyal, ini dia, kita putar, Sambil melihat bar sinyal sudah nampak sudah bisa terlock kita maksimalkan lagi sinyalnya sahabat almera setelah kita mendapatkan sinyal seperti yang terlihat di dalam monitor langkah selanjutnya adalah kembali ke receiver yang sudah kita setting sebelumnya untuk mencari siaran-siaran Nvidia dengan cara menyken atau mencari siaran-siaran tersebut di receiver yang sudah kita persiapkan oh ya Uh, satu lagi uh, sahabat almerah uh, untuk kualitas sinyal di satfinder itu berbeda dengan di receiver. Nampak di layar televisi sahabat sudah mendapatkan sinyal. Di sini kita akan coba mencari dengan menekan tombol warna merah, pilih semua atau FTA, mode pencarian cari acak tekan kuning lalu cari. Baik sahabat di sini karena agak lama pencariannya akan saya percepat saja. Sudah mulai muncul beberapa TV yang berlambang dolar atau berbayar. Tetapi di sini kita lebih fokus ke siaran-siaran gratis dari media media. Oke, baik sahabat, semoga tutorial ini dapat membantu sahabat semua di rumah. Beberapa channel yang sudah kita berhasil lock, dan ini adalah channel gratis dari media Baik, terima kasih sudah menyimak video kami. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Cocok tempat untuk liburan di karena cukup memiliki tempat objek wisata yang menarik selain taman bunga.